Alhamdulillah, orang ayah di maqam waliullah itu Terkenal dengan gelar Syekh Sharif Hidayatullah Syekh Sharif Hidayatullah merupakan nama gelar Nama asli'na ialah Imajuddin Aya, <tuh> Para Sementara urang bacakan hilah silsilah nangaran sampai Kangen Rasulullah, sebab libutan bapak-bapaknya merupakan ziarah kemet. Sosari pidayatullah yang bernama Ahmaduddin bin Abdullah bin Najmuddin Hussein bin Ahmad Shah bin Abdullah Khan bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin, bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir Al-Faqi Al-Muqadal Ibni Isa Al-Bashri Ibni Muhammad Al-Rumi Ibni Ali Al-Aliti Ibni Ja'far al-Sadiq bin Muhammad Al-Fakir bin Ali Zaid Ma'abidin bin Imam Hussein Bim Ali bin Fatima Zuhra binti kandil Rasulillah Rasulullah alaihi wasalam Kisya syarif hidayatullah ke kandil Rasulullah adalah 22 Etalah Kisya syarif hidayatullah Kemudian anjina bapak jirpon Kakoknya seberangnya dan murah kan, ya. kurang di Cirebon ya, terkenal dengan gunung sembung di Cirebon ada ya, dua gunung dua gunung hiji, gunung sembung kedua gunung jati nomor katilu itu pernah diceritakan ialah gunung usus gunung khusus dia kira-kira bangsa sekitar bidium sekitar bangsa ya 15 kilo atau 20 kilo mengarah ke itu ke benda kerap di benda ke gunung khusus mungkin hanya 2 kilo atau 3 kilo jadinya ya gunung mantap disebut gunung khusus diluhurna berbagai bagai khusus-khusus hewan khusus ayam, mempelah hayam, ceker hayam jangjang jam hayam pokoknya menutu di dahar kuawi itu bakal diantap jadilah batu kuarilah di dahar habib roza <tik> <tik> <tik> bangsa ku Berenah uh, <tipan> ya, bagi jasa berenah, tapi lu bagi berenah mas pernah, <tipan> wae. Kita ayat gunung Gusus. Saya di kuala neten mantak jadi gunung dijuluki Gunung Gusus, lantaran sesaripide Tuah Wali Anu K sembilan. Mana hananai iya, kedatangan selalu para wali-wali di sukuhanlah di Gunung Gusus perkumpulan para wali didinya. di dunia, memantap disuguhan lain wali bekidahan, oh, e, tiri tuna wali bekidahan, ayo gaji ki, ah! untuk, <laughs> kita harus cuman negara yang ngopi dahar, ngopi, selalu haji wuhus, wuh, gajinya rombongan lah pokoknya, nah, lain kubekidahan, tapi satu hewan lah, mudaratkan mimiti manuk datang Hayam datang uncal datang berbagai hewan datang ngomong ka sesari pidayatullah kami kucinta na kawalijen kami hayang babarengan di surga Allah peuncitlah kami ya Allah ya rabbi sesari pidayatullah sakalima tumireung dua kali tumireung katilu kali kakara sesari pidayatullah mencinta hewan-hewan jang nyukuhan para aulia-aulia Allah nu bakal datang di gunung tersebut dipencit, tangga tadi pencit, lantaran lubajasan lu dipencit, mau kadahar, jang jang ceker busu sampela behem termasuk hulu, ya dikumpulkanlah sa gunung lu didahar ping, -ping hampel edada mentok hu uh, uh, hu uh, uh. hu asal ada yang ngedada hu uh, hu tetapi resmini anda buah <laughs> <laughs> iya tak sesari pidaya jadi hewan-hewan te mohon tak sesari pidaya tullah mah coba kuari orang buktikan harus dipencet di ke kakarapak lepas batur mah datang pencik gula jang nyuguhan datangkannya nya negara apa rampak lompak yang tembakan berbeda nah iya lah soh syari pidetullah maka ketika orang ziarah ke benda kerep urang kudu jebran ke Kalinor kerep Kalinor kerep jodoh ke bareras sih toh Kalinor kerep maka di dirinya orang mun bakal manggih dirinya sacokot-cokot nak lamun urang nyokot numenang ceker berarti tulisan jore lamun numenang hampelak berarti iya dinyerikan baikku pembajikan lamun urang numenang tunggir bakal dicandungkan lamun menang jang, -jang iya cena bisaan sadang-dangan dan tarang hayamah nah sekarang karena ih, bawa cari lalagaan ibu bener di mana? karena ngomongin. namun menang hulu tergantung hulu namun menang hulu na hulu kotok bikang nah bakal andil tapi namun menang hulu na kotok-kotok jagoan nujawerati malah wayana selas lah ya singkipas lah Itulah karena gunung etal adalah gunung khusus kurang bisa mapai kali etal mau kasasar, bakal datang kali itu langsung naik langsung ke gunung di luhur masih oh, itu saya datang kain, lantaran bahasa syarip hidayatullah nah buktikanlah wahai hewan bahwa kulab pernah nyuguhan para Aulia Allah tanda-tanda. Kula pernah nyukuhan maneh nuteh didahar sing ingkar disaksi hari takennya berubah menjadi batu datang kain ke ira-ira urang siarah ka benda urang lewat kali eta dimohon engke nyokot menang menangjeng menang menang naon laporan kakula kula atau kak haji entok engke kondisinya dinamper karena ditile lagi mana Konstitu ya. ya. <tiphan> lah Nah ialah gunung sembung Kemudian gunung jati Orang biasa sejarah kaluhur Atau pernah terjadi pada tahun 80 akhir 81 Sungguh sejarah hanya 4 orang Kula Cengjang Cengkit, gitu. Sekarang kemudian Yusuf, Sekarang Keting datang ke dia, tiba-tiba ayah lemah, Anu Morgan kunci. Ditanya kunci anak, ngaran anu, anu, urangan anu, urangan anu, ji. Kaget, dibukakulah sampailah kaluhur kamakam. Terjadi seperti eta, balik deh ke dia, Bapak Turanku lalu urang Garut Mahares, nah ya. Jakin anak matahas gimana? Jih, tadi lah ini lho, ini mencegah. Seperti gitulah terjadi waktu kulahwasan tren di Garut. Ah, begitu ditanya ngarana jahian ingat bahwa jahian eta adalah abah na, abah agrat doyo kula buka ibu ngarana ibu hajani ayah boga abah ngarana ayah abah haji agrat ngarana Abah nade abah haji jahian nyana malengit datang ke ayana kuburan anak datang ke ayana ngan anak incung muka bisa kapan pahami di wali-wali sana terutama di Cirebon Jin Banten Kulaga barangnya anaknya beres, satu jahian, empat juga tuh, tu. tekung sih ngobrol deh. Nanti beda tanda baik, lamun kurang berapa nginjing ngaran jahian, buka dadak Jadi bakal layak tanda di luhur na, enam gunung, jijih nah, na, nomor dekat dua, suku naiknya, nomor gede, suku lagi masuk, ihim, lebaran, ewes memanjat, nah sukun turunan kata kiri itu <laughs> nah nah iyalah gunung khusus istilah-irah orang tadi tuh Insyaallah ye patilasan sosial hidaya Tullah nabi urangku hari didir didia mah lai makam ima pintu hek pintu gerbang ketika gusdur mohon kasusari pidatullah wakumannya anak-anak ndek diangkat jadi presiden Cik Susari Pedia di ketika ditentukan sahaja. sahana temenan sambarangan, mana diukna di sebelah kanan ayah batu maka Gus Dur dimasuk berani masuk walaupun dipersilahkan. Yang tetap itu itulah ahli-ahli Allah. Dia gila aku seberang rumah, ia berpakaian gaya sebab ayah jelas memakai samping luhurnya jaket kulit cara kehaji bili jatuh itu itu masalahnya itu tasik malaya itu itu sekedar alat kadarnya kemudian turunan gunung jati isu syari pidayatullah baganak ratu mas ayu kemudian pangeran dipati pasarehan Kemudian Pangeran Lala, kemudian Gitu Jaya Lalana, gitu Jaya Lalana, kemudian Pangeran Trusun, kemudian Ratu Winahun, kemudian Maulana Hasanuddin Banten, kemudian Pangeran Gitu Jaya Kelana Day, kemudian Pangeran Brana Kalana, jadinya kemudian Putra, Putra Hasanuddin Banten. Nomor genep putra daripada Susari Pede Tulu Ngarana Maulana Hasanuddin Babat Banten Nyanak Kemudian anak Nakiji Pangeran Ar Satengah Dua Pangeran Seberang Lautan Tilu Pangeran Yuda Negara Opat Pangeran Mengkubumi Lima Pangeran Aryadillah Genep Pangeran Ratu Patima Tujuh Pangeran Arbi Menggalak delapan Pangeran Muhammad Aliuddin Tujuh Maulana Yusuf 8 Pangeran Fatok 9 Pangeran Peringkabaya Nomor ke-11 Pangeran Tegawas 12 Pangeran Sangyang Raras 11 Pangeran wilatirta Nomor ke-14 Pangeran Arya Kidul Tinasalah sehiji Putra Maulana Hasanuddin yang bernama yuda Negara Putra yuda Negara hiji Pangeran Surya bajra Boga anak pangeran tumenggung kamil bogana raden Datasen bogana raden simang bogana kiai haji khairun bogana kiai haji romli bogana haji imadudin iim sila sisilah nuh katarima Ti abang kula nuntu waktu ajenah pupus dok ayah anu motokopi kemudian ayalah alamat kesimpul ulah sebab mulai ti Raden Khairun dihilangkan ke anak, anak Terus datang ke ayah Temenang di Raden-Raden Dan temenang di tubagus bagus-bagus Lantaran lah di Raden-Raden Mending lah jadi jelema jelemah jengkol Raden jengkol <gulas> <gulas> Untuk melihat ke arah etak Maka dihilangkan ketika Raden eh Khairun Yelah jadi Nukatari Magusim Kuring nanti menang di fotokopi kemudian disebarkan waktu itu kisoleh mamawa waktu mawat almarhum kemudian diperbanyak dipupul dikukulah langsung seketika itu ayah alih alamat malam itu kena ayah alamat langsung dipupul diberitakan temenang ayah anu ngabogaan atau nulis dekel-ngekel baik diberita beritakan, kulahnya hanya katitipan ialah sia-sia kurang besi satu kebanggaan, besi asa aing turunan Cirebon, asa aing turunan Banten ujung-ujungnya barang dites macam patah anak gairil magduh ya <rocket> <guluh> <guluh> <guluh> jadi kan itu <tempat>, <guluh> iya lah ala kadar silsilah yang tadi diberitakan ya Alhamdulillah mantap Gula sering mendapatkan penghormatan, nusa bener nama di Cirebon didi baik langsung di penghormatan pengangkatan pengangkatan. Pernah diangkat gula jadi sesuatu dan pernah diangkat untuk kedua kali jadi sesuatu tetap gula menolak. Jadi ayat pengangkatan pengangkatan secara gaib tapi melalui manusia ngan gula tetap itu bersedia untuk menjadi salah satu anu mesti ditetapkan di Tetap tetep marangga-marangga baik alhamdulillah perdetik ieu mun ditelusuri di leluhur-leluhur dia kula termasuk tanam nah, itu salah satu anu diangkat di wilayah Banten kemudian kulangan ge siap ayalah alamin cerita tentang Cirebon tentang tiga gitu, sepat pekerjaan syarif tidak ya, ararane. Masalah nangis ayah dina buku-buku tertulis anu nges benar-benar terakui oleh pemerintah e, mengenai tentang sepat perjalan Benang ketunganan gitu, menyangkut kesejarahan. Ulama hanya nyeritakan tentang silsilah nak. Banten tetap kuat lantaran Banten perpaduan aden Cirebon. Itulah para jamaah iye ma'anungan syakadar Naum kita gitu ngeras sempalan-sempalan Nuka simpuri Loba-loba di nuka anu-nuka anu-nuka anu Sebab puteranat tadi loba Nuti-sres yusuf Nuti dan lain-lain Ngararas bukna loba Itulah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah Keurnikan sesharif hidayatullah tiji Nah ketika datang saya di karena Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga salah satu nu diinstruksikan kita berburu kasusari pidayatullah. Sementara susari pidayatullah nak kasepuh ke mana anjuna, pernah mana seorang raja anungan sekadar di kamar, kamadlis, kamasjid di kamar, kamasjid kamadlis. Kitulah sosari pidato Allah lebih lopak kolwahna kakolot nakek. Ketika diinstruksikan, kitusunan kali jaga kita berburu, nungguan satu tahun, di dalam ma di khusus tuh tapi itu pernah ditanya setiketik aja. Kekuatan sunan kali jaga tetap baik, cicing baik, nama terus baik. Begitu nge-satahun kakarak ditanya, Tima anak pura-pura tu nyamuk, Dibajakinlah kula tianuk tiwarang baruk, Cakpane hanana uwa uh, kesempatan mending balik deh, baikkan ditu. Balik deh, baikkan ditu. Begitu balik deh, baikkan ditu, Nyana nanya kasusari kula ditanya, eh Kula irdek jadi murid, Bicarakan, bicarakan, Beberakan, baik-baik begitu balik kadi itu cek guru salah mana yang mau bahasa orang guru kos gitu mau ulah tunya tanya sia datang kadi itu ngah hidmat terus nilu kege kege nyanyi nangis lewihnya kula bagai perjalanan kula ya perjalanan orang kano Habib lutpi banyak kamari soal haul Habib Luting nggak membaca anu ayat tamu anu ayat tamu benar ceknya nah ya, si Eta, si Eta, bener beranian nanti percis kosmokolog dimana-mana dimana-mana itu dimana-mana saya laki kamu mana itu nyahuan-mana ya itu-intah, nyahuan baik kawancang baik nah, iya lah, keistibewaan susah itu begitu ceri, sunan kali jaga ceri tobat nana langsung tobat kunaon di di pa pagusari kata waduan ulah guru ulah itulah cara NURUNKIN ilmu kewalian jadi, berarti hehehe, disebut hehehe tapi hese. Kostitulah ilmu batin ngarana, maka ialah sesarikil ya sering ayatun perkumpulan-perkumpulan para Aulia-Aulia Allah Setelah Syekh Sunan Rahmat, nukuran bakal diziarahan Sunan Ampel, pupus pengangkatan Sunan Rahmat. Sunan Ibrahim, Malik Ibrahim ampel fokus, diangkatlah Sunan Rahmat, nanti dinyalah sering ayatun perkumpulan-perkumpulan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ula disalikah syarif bidatullah maut Wali Allah itu maut wali Allah. Kitu hirup biasa, bahkan-bahkan yurzakuna cuman anjir tenyalah bahagia ya wahubius akun biasa, dahar minum, memantap kamari di Cilongok, kita memantap kasepun sanggup lain jelma kabe, kita ludahar, <tuk> maksudnya jin-jin-jin gemilu jin, jin, dahar, itulah lain sambaran yang memantap kejadian Cilongok genep jelema nulengit, genep jelma kamari nulengit, anu misteri anu luar biasa, tetapi ayak najes, saruan ah misteri ke nebat kemudian, di-dolian pernah kata-kata dengan Syekh Aziz, mengenai makhluk-makhluk anu rasa tapi hanya mami, mengenai itu yang menjalannya baik itu muka saya hiji hiji aja kau harus menungka deh, cek ketos, kendal, dan tapi kan Syekh Aziz, ganteng-ganteng bener maka sorban lah, ketika ngobrol, tak bagus Gaji pendek dan lain-lain, sekolah -lain. seperti gitu-gitu itu gue -gitu. isuk isu-isu menangani orang yang rita. Nanti gue nyaman duduk anak. Itulah para Aulia Aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kurang kuarilah lain panggilan Syekh Syarif Hidayatullah. Mual bisa datang, nunggu gas daftar, gengah gugur kendi nah rahasia ya Allah subhanahuwata'ala Haji Agus dia hampir gak gugur diri lantaran karena bagian kedua ya. <tuh>, tapi dia lantaran lantarannya nama cinta wali nah itu tetap, tetap baik, terus baik, gue kuku magif terus, nah ialah, Alhamdulillah ya Rabbil sekali deh, ura yang terbidilai, itu nama atur kubus ya Allah subhanahuwata'ala luhur tei temak manehanana manehananajimku para Aulia Aulia Allah nuaya didi lukulan terjebutkan eh, pemajikan-pemajikan jeng besan-besan nuaya didi ya ya para Aulia Allah terlalu panjang tei salah hadir didi urang disaksian abeng kejaga jaga orang di akhirat di aku kuaran jena didijikan jeng para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dihidikan sependerajum Kangin Nabi Urang, Kangin Nabi Muhammad Assalamualaikum cerita tentang keistimewaan Ananasul Syarifi dia itu loh lain rahasia umum sebab pernah mawa anak di ke Mekah di bawah ke Mekah maulana Hasanuddin di asupin ke jara kantong jasa di asupin di itu di bere lah talqin zikir Tilu kali lah, hilangin lu lah, lariin lu lah, la hilang tuh lah. Kenapa kemudian dibuka? Coba ditahi berkapatan. Jadi semua um Lazarus ini diberi zikir tilu. Begitu pilih berkapatan. Tilu doang. Tilu doang. Terus dia mengabudah zikir. Oh, pengaruh iyalah keistimewahan Syekh Syarif Hidayatullah bisa mawa anaknya -anak, dihasilkan ke jeruk kantong jasna Masya Allah mislain lalawara kahiji nomor kedua -nak, ketika dikali Syekh Maulana sanudin babat banteng benarkah nanti ya, anak Aing kemudian ketika balik menehan anak-anak balik ayo buru-buru di, di tanggung turuan para wali Allah Cacada daripada yang jalan-jalan gede, mendingan jalan laut baeh lah. lautnya mah yang gegrahan, serbe, ser. Lempang di luhur laut, itu pertama. Nu kali kalimat, nu cerita kedinas soal gunung santri Malah eleh pusheh, maulana Hasanuddin. Eleh, lantaran nyana tertawa dua lain tertawa dua tertawa naik parahu naik tep tertenggelam. Begitu tenggelam, mana pasrah bagus ya Allah. Itulah gak nak kusah malam diangkat tebak. Tadi gak belajaran jalan lang. Oh, palingan jalan darat, Pak. Yeah, <laughs> ya, di alam bisa kiri Coba, Pak. Ya, kerja kita keunikan-keunikan ka -ka karomah. Para ular, Allah merintih ditunagi lain. eleh inyong, anak datang kemana mana, kata. Masya Allah. Muncul, tentang kentang sesari mak lain lalaguan lupa luar biasa mengenai sesari tidak tua didir jeng patalina kaban ten malah menang nasional sabak dan diceraikan khusus hari tidak Namun, cantik ceraikan menangnya, nababan banten itu ceraikan. Muhuhuh, tapi sana naon jangan paparan. Kos gitu minta saka peng mah saka peng orangnya salaki kapemajikan sok marah itu ke anak sok marah. Eh tapi sebenarnya malah ini karena nggak dididik, maksudnya lebih tentem, tenang gitu minta. Anak paling istimewa di sosari pidhatullah adalah makom tobat, antara naji nama jadi raja. Jeng mana hana berangkat di Tungah saja Di Aceh datang ke dia panjang dong Maka ke terus-terusan Menjuruhkan tobat-tobat di ini belajar tobat Nomor kedua supaya bisa tobat Nomor kedua supaya jadi ahli tobat Per detik per menit Memeh Nawanmu dilaksanakan Kudu di ku istighfar lho wabah wabal amanat daripada sesharif hidayatullah bahkan dina ilmu kualian obat adalah merupakan makom pertama ketika orang berangkat deka Surabaya, kereta, air sababara pos itu halte mungkin di Bandung, di Jakarta, Bandung, Bandung, Tasik Malaya, Garut, Tasik dan lain sebagainya kurang dek datang ke Surabaya melewati makom melewati pos pos itu kene kurang diangkat jadi wali Allah melalui suluk harus melalui makom makom makom pertama adalah tobat pantas namun seshariki dayatullah nganjurkin tobat ulah deren-deren tobat ulah deren-deren sasakalana panjang diceritakan tentang instruksi tobat nasyari Fitullah lantaran menemukan kesulitan enak waktu babat cirebon waktu wah. Nah ya waktu menen dakwah na ya diinstruksikan ku Allah kita maca istighfar itulah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah orang ram cerita tentang wali lantaran- kurang manusia cinta para aulia Allah cinta karomat Terus -terusan, terharu jinuse, terharu jinuse. Kaget, dahar, orang terus-terusan terharu ujin resep, terharu ujin resep kaget, urang mau wali ayah wali tilok dahar, ayah wali jasa bedahar sekapangina ayah wali nubuki jasa dahar tanuka resep jasa, orang mau tak jasa, wali nubuki dahar etanah dahar namanya diturutan tak <laughs> indikin itulah yang banyak para jamaah kali ini orang bersyukur ke kusya Allah Alhamdulillahirrobbil orang sejarah <tuh>